All okay. right. G dua RW 12 RW21 jadi hai, hai, di dia hai, di di tapi di di hai, hai, hai, hai, hai, hai, batu Mungkin ya, nanya rekamannya kan? Ada batu tadi. Muana Depan ada batu pecah kilas Seur, teknisnya gitu Wah, ini gitu, teknik oh, lah, itu yang teknik, kalau eh, ya. <tuk> jalan lula, jalan kamu jalan jalan makin ya. Ya. <tuk> nah, nah, eh, hasil tataan Pare kakrasa tim tangan sama nganggong mobil nisa duduk motor paling jauh wihong Kita enak ngagili Pare alhamdulillah hasil petani Tras di kuik Lalu mau ngejalan ken kuik Lalu mau jalan usaha tani mah Ya nanti kena 2 meter Di pertanian ya tau mah programnya Mohon mohon moon Kena 2 meter tapi nah Tapi ya dia mah mending ku kita weh Mohon lah Alhamdulillah itu hang ngota. Oh, Pokoke marani iya. jalange -jalan, wis alhamdulillah lah. Kan ari kieu teh jadi repot nanti teh <tuh> ki aturan pemerintah, aturan pemerintah nak kan, kurang teranggarane keberjalan. Nah. Ya satu sisi kalaupun anggaran baru jadi ya tahun baru nanti di tahun 2002 tilung tapi di satu sisi oke kudu miara semangat masyarakat itu ayo negeri lamun disak jadi saya sekerana kita nu jadi pikiran teh kudu kumaha, gitu cara anak itu? saya mengikuti warga serang aparatnya setempat giat Alhamdulillah tempat itu terus ngariginan terus ACC Nah, hayang nama pasti gitu ya, tadi suka oh, baca. Kayaknya, gitu, uh, ujung, uh, nah, nah, nah, pe hmm, ujung nama, isu pandai, hayang langsung, gini-gini, Besok oke, semen sama kepeset. Eh, dongkap, kahoyong nama tayat. Ujung nama pasti tadinya. Ujung <laughs> <laughs> ya, nama tadinya. Jangan makanya untuk menjaga kesemangatan masyarakat. Tadi kan, belinya ke, ke guru kumaha aja. Nganut tadi, teh Ya kan, kita jelaslah volume panjangnya satu mahal, lebaran sama Teras etang, ku pandidiam ar no oh. ya, ada para ahli lah, barisah gitu Nggak maksudnya Lengis tuh, cik Lengis Walaupun satu meter, hmm. tapi kuo hmm. Wiss, pembangunan jalan Duh iya, oh, sederhana channel iya oh, ya. <laughs> Tata lo, tata kamera kan liatnya ya Di blur, kak ya. <susur> Kau basah Tata lo, tata lo, Hmm. Kekompakan warga. udah ato? Jalan penghubung berbentik Pangkalan RW 20 Cij RW 12 jembatan penghubung Kampung Kangkalan Pasir Bentik RW 12 RW 21 Kerjasama ya Kerja Kerjasama warga pangkalan. <San> Ay, wow.